Kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Tentunya kita mendapatkan kabar bahagia para sahabat ya, dari Indosiar Yang tentunya di akun Indosiar menginfokan kepada kita semua bahwa Lesek Jora akan hadir di acara Aksi Asia 2021 sahabat ya Wow, tentunya makin seru. Bakal ada idola kesayangan kita persahabat ya yang akan menemani sahur nanti persahabat ya. Tentunya Lesi kejora akan hadir dalam acara Mabruk Asi Asia 2021 asyik persahabat ya. Wow. Tentunya mudah-mudahan kita selalu mendoakan buah Dede SD selalu diberikan kesehatan kebahagiaan. Dalam ushahar tersebut juga tentunya Indosiar menguskan sebuah kalimat caption dikatakan asik sahur kalian besok pagi akan semakin seru bersama Mabruk aksi Asia 2021 asik barengan para ustadz dan ustadzah juri dan komentator para bintang tamu yang siap meramaikan suasana persahabat ya itulah caption yang dituliskan menginfokan kepada kita semua para fans harus menonton aksi asia 2021 asik persahabat ya mudah-mudahan kita mendapatkan kabar bahagia dan vitamin tentunya dari idola kesayangan kita dan ke kabar selanjutnya persahabat kita melihat ada kabar terbaru dari abang Rizky Billar ya yang tentunya Rizky Billar di akun Instagram pribadinya mengunggah sebuah postingan yang tentunya disitu Rizky Billar bercerita persahabat ya tentunya sedikit bercerita tentang halunya abang Rizky Bilar, masabat ya, ya, yang mengunggah sebuah video dari channel YouTube-nya Bang Pompas, persabat ya. Di sini kita lihat, tentunya Rizky Bilar di situ solawatin mobil kuning yang tentunya akhirnya sudah dimiliki seutuhnya oleh abang Rizky Bilar persahabat ya di saat sebuah kalimat kersen panjang banget yang dituliskan di situ halu halu halu ia ya, gua memang suka halu gua dari dulu suka bermimpi dan menghayal suatu saat gua bakal begini gua bakal begitu gua bakal punya ini gua bakal punya itu dulu juga gua dianggap halus sama teman-teman sekolah di saat gua bilang suatu nantinya gua bakal muncul di TV bakal jadi artis persahabat ya Tentunya banyak banget cerita dari Abang Rizky pilar tentang halunya Abang Mi Yang tentunya Alhamdulillah sekarang sudah menjadi kenyataan persahabat ya. Kita petik banget nih dalam cerita Rizky Bilar. Tentunya kita jangan malu untuk bermimpi persahabat ya. Tentunya... Kita harus bisa mencibir kesuksesan orang lain, sementara kita nggak ngelakuin apa-apa dan justru tertinggal jauh di belakang orang itu. Tentunya, persahabatnya kita harus bisa memanfaatkan, tentunya, kondisi yang kita dapatkan. Persahabatnya, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan, dan tentunya, berkah. Amin ya Robbal 'alamin. Dalam postingan juga, tentunya, Abang Bilar menuliskan sebuah kalimat, caption juga di persahabatnya, tentunya, ada sebuah... Kalimat yang sungguh luar biasa banget membuat kita bahagia. Disitu Abang Rizky Billar mengatakan, gua dulu sempat halu punya istri penyanyi. Wow, para sahabat ya. Tentunya kita dibuat bahagia banget, Rizky Billar nih. Yang tentunya halu mempunyai istri penyanyi persahabat ya akhirnya. Tentunya Rizky Billar sudah membuktikan, alhamdulillah, Dire Lesti seorang penyanyi dangdut akhirnya sudah bisa menjadi calon istrinya bang Rizky Bilar, prasabat ya halu menjadi kenyataan. Tentunya kita semua jangan takut bermimpi, prasabat. Yang mudah-mudahan mimpi kita semua menjadi kenyataan. Amin ya robbal alamin. Dan selanjutnya bersama ada kabar spesial juga dari bang Putra Siregar ya kita lihat aja nih di diunggahan. Terbarunya, Bang Putra mengunggah sebuah postingan foto bareng istri tercinta dan tentunya Lesti Kejora. Persahabat, ya, ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan oleh Bang Putra disitu mengatakan, Alhamdulillah tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Tentunya persahabat ya, kita selalu mendoakan buat orang-orang terdekat dari diri Lesti, mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan dan kesuksesan tentunya. Selanjutnya para sahabat kita lihat ada kabar spesial juga ya tentunya semakin bangga bahwa Rizky Bilar dan Leslie Kejoar tentunya menunjukkan kebaikannya persahabat ya kita lihat aja di unggahan akun Moreno Pratama persahabat ya tentunya Bang Eno mendapatkan THR dari Rizky Bilar para sahabat ya tidak hanya dari Rizky Bilar tentunya. Bang Eno juga mendapatkan THR langsung dari DDL Lesti Gejora Bersahabat ya, wow, tentunya sebuah kalimat Kebsen juga dikatakan Akhirnya Hilal udah muncul katanya ya Makasih bos ganteng rezeki Bilar, kata Bang Eno Selanjutnya dan Kebsen juga yang dituliskan Saya terus demora rezekinya Nya Amin, Lesti Gejora Tuh, bersahabat ya DDL ST juga kasih THR buat Bang Eno tuh Wow, tentunya kebaikan dari dua idola kita nih Persahabat yang mudah-mudahan selalu diberikan Kebahagiaan keberkahan tentunya Untuk selanjutnya para sahabat Kita mendapatkan kabar terbaru juga di sini kita lihat aja nih Wah tentunya Sudah dipastikan hari ini Abang Rizky Bilar lanjut motosuit Persahabat ya Terlihat banget nih Tentunya Rizky Bilar sedang bersama Bang Deri. itu Persahabat yang kita lihat tuh. Wow Ada tentunya kita dibuat penasaran juga nih mas sahabat dan kita lihat tuh ada yang memakai kerudung apakah ada kita menunggu kejutan dan kabar terbarunya aja para sahabat yang mudah-mudahan Rizky Bilar ditemani oleh si cantik dari hari ini para sahabat ya tentunya kita tunggu saja kabar dan cidukan selanjutnya kita lihat ke keunggahan terbarunya para ya. Wah tentunya Rizky bila lagi foto shoot sahabat ya aduh aduh meleleh banget bahagia melihat tentunya Rizky Bilar hari ini, para sahabat yang mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kebahagiaan juga dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar. Dan kita tunggu saja kabar dan info selanjutnya, para sahabat yang mudah-mudahan kita mendapatkan cidukan-cidukan vitamin bahagia dari Lesti dan Bilar. Tunggu saja info dan kabar selanjutnya. Mungkin ini dulu informasi di sore hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang ucapkan terima kasih.